Setelah kering, lalu masukkan plastik bening ke dalam botol plastik. Setelah itu rekatkan dengan lem bakar. Lubangi bagian belakang botol plastik. Seperti ini Lalu bagian atas botol Masukkan ke dalam Untuk menempelkan Nanti Lalu masukkan lampu seperti ini Lampu siap digunakan, tinggal dicolokan. Lampu sudah jadi.